Di kabar pertama sahabat ya, tentunya langsung disuguhkan cidukan vitamin yang sangat menggemaskan Kali ini ada aksi BBL yang lucu, makin pinter makin soleh Masya Allah banget ya BBL sudah pinter jalan dan tentunya sudah jelas manggil papap Aduh Masya Allah, BBL lagi nyariin papapnya nih persahabat ya Emang lucu banget nih, aksi lucunya BBL membuat warga konoha pastinya happy banget Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan Sehat selalu untuk Abang Fatih Mudah-mudahan selalu menjadi kebangkahan kedua orang tua Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Bu Fir Anak pinter, Masya Allah Sehat terus anak saleh, panda. Sehat terus leslar family, amin Candu banget pas nyebut Papa Gemes suaranya, Masya Allah Wow, semua orang pastinya gemes banget melihat Baby L Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Dianterin persahabat dari akun Instagram Fatiha Lesler mengatakan akhirnya di juga katanya itu aksi lucunya BBL Dan kita lihat juga persahabat tangga dari Bunda Kania 25 Amin, Allahumma amin, Masya Allah, Allah. lembutnya suara muda manggil papapnya, sehat-sehat terus sayang, bahagia terus bersama panda tercintanya, selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin, Allahumma amin, Masya Allah, begitu banyak doa baik diberikan dari orang-orang baik juga yang tulus mencintai Leslar Family selanjutnya kita lihat persahabat Cidukan ternyata semalam Papa B main bola aduh dicariin oleh Bibi ternyata Papa Bnya lagi main bola nih persahabat kita lihat nih persahabat ya kalimat caption yang ditulis oleh Sandal Putih bilar sepertinya malam ini ke kamu tanding bola membela fans klub Liverpool tuh persahabat membela klub Liverpool ya Papa B semalam main sepak bola. Dan tentunya banyak sekali pertanyaan Apakah ini video baru atau lama? Kita lihat dari Umi Nur Triatrati Mengatakan Ini video baru apalah masih Kok Bang B kayak masih kurus? Kita lihat jawaban dari Santol Putih Bilar Baru kok katanya tuh persahabatnya Ini video baru Papa B tentunya bergabung dengan pecinta Liverpool Karena Liverpool sebelumnya persahabat ya Kalah dari Real Madrid 25 Dan tentunya kita doakan Mudah-mudahan klub sepak bolanya Papa B bisa menang Amin Kita lihat juga Cidukan semalam ini saat Papa Bik main bola persahabat ya masya Allah tentunya memang hobi nggak bisa dikalahkan mudah-mudahan sehat bahagia terus apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan dilancarkan untuk idola kesayangan kita Wow, masya Allah persahabat dan kita lihat juga di sini begitu banyak tentunya. Komentar yang beragam Salvok juga dengan tentunya persahabat Bapak Pi yang tidak memakai lejing nih Di komentari dari Nia Denny mengatakan lejingnya Kelupaan tuh kayaknya Ada juga tanggapan dari Suci Lawati Mana lejing katanya tuh persahabat Kita lihat Dari akun Read Lovella SR12 dia pakai legging cuma pas main sama Marwa aja kayaknya, hehe. Mudah-mudahan kedepannya momen bola sama siapapun, leggingnya tetap dipakai ya, pak, amin. Mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan persahabat ya selalu menempuh kebaikan dan terus belajar tentang kebaikan, amin. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat. Di sini ada jirukan vitamin yang sangat membahagiakan. Akhirnya, ada videonya juga dipersahabat saat meeting bersama tim Leslar Entertainment yang baru, Bapak Bibu dan Lesti Ini menunjukkan keromantisan dan kemesraannya saling berpegangan tangan. Akhirnya, ada videonya juga dipersahabat. Dia ya. sambil tangan mereka diangkat, "Aduh, masya Allah, persahabat, inilah yang sangat membahagiakan warga Konoha." Walaupun tentunya sedikit. Tapi ini sangat bermakna sekali, ini Masya Allah Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh Kak Resa Neskelis 24lar Ya Allah, jaga cinta mereka Lindungilah mereka dari hal-hal buruk Berikan selalu kebahagiaan kepada mereka Jadikanlah rumah tangganya Sakinah, Mawadah, dan warohmah Amin, Masya Allah Kita aminkan doa baik ini persahabat Mudah-mudahan bahagia Rukun dan Sakinah, Mawadah, warohmah Buat rumah tangga Lesti dan Rizki Bilar Kemudian juga persahabat masih di akun Instagram yang sama lalu ini persahabatnya mengunggah kembali postingan yang papa bisu semalam yang tentunya kedatangan tamu spesial Katanya produser nih Datang langsung ke rumah Leslar sahabat. Masya Allah Kita doakan mudah-mudahan ada kejutan Ada kabar baik yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Dan kita lihat beberapa tanggapan Begitu banyak diberikan Diantar dari akun Winarni 6033 Bismillah Konser Leslar terutama konser bunda Amin Ada juga tanggapan hard ini Ahmad 79 Bismillah, aku tadi coba cek-cek. Tentunya orang yang di-take Papa B, produser musik dan pemilik manajemen artis. Apapun proyeknya, semoga lancar. Wah, Masya Allah. Ada juga tanggapan dari Katim Koi. Dia itu manajemen artis. Mungkin Bilar minta tolong biar masukin anak Bang Beni ke manajemennya dia. Kita doakan saja perasaan, Bismillah, mudah-mudahan. Ada kejutan, ada... Kabar bahagia mengenai single, mengenai karya, dan pasti kita selalu menantikan kejutan itu dari Leslor Family. Jangan kemana-mana, persahabat. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar baik ya dari idola kesayangan kita. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.